lokasi ini di Sungai Besar, di Sungai Besar tepatnya di depan Sekolahan TK, TK Sungai Besar. Nah, ini kadang ini bentar masih bersusun pas guringan, jadi ambil kami min anu juga kami ini kan. Kerabean juga deh, di, di, di kamar hmm, dalam hari, ay, napa juga, bejuwa, kami dalam bak bak belum Alhamdulillah. Hintalo dalam kos guguran Beres dalam ember dalam kalambunya tuh kade ada? Ada. Tuhan bertolong Tuhan maha kuasa ayo sama eh tapi bisa enggak? percaya aja ulun jua. Berarti yang ulun menelepon jam 2-an tuh belum keluar lagi? Belum. Jak ade telepon kada tahu kada kisah guring. Jam berapa pin keluaran tuh, Kamen? Jam berarti subuh-subuhan. Subuh. Oh, masih masih jam anu lah. Sampai 3-an. Eh, nggih. Eh, enok. Sampai aja udah persimpung-persimpung Mbak. Iya, jar ulun. Mas mesosokan kayak itu tadi. Malah melihat keadaan di rumah Acil? yang buju-bujur nah sampai ke atas. Ya, nanti kan Sehatap. sampai ke atas, Nek. Okay. Nah, tak kolampunya. Nah, nah ini kan ajik. hancur berantakan. Nah, hancur berantakan. Dasar Cuma, buju bujur bujur nah, rapi. Nah, nah, aduh lah sedikit dikit. Subhanallah. Dikit, nah, nah, tuh kok. Ya tuk, Allah, kan direndakan lumpur lalu kering. Astaga. Nah, ayo. Nah, semuanya berantakan. Nah, hancur semuanya sampai ke atas. Sampai Nah, atas nih, nah. Nah, buktinya. Kenal e, ya rumah Astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah, ada nah, semujur kada ya. ya Allah, nah, nah. ya Allah. Ayo, Tuhan.